Мёд, мёд, masuk reka ya. tepul bingsin pekerjaan apa bercerigasa selesa matikan ada apa tuh Bang si, apa si nih apa nih si kuning mati Dimana di matinya di reaktor? Di reaktor. Terus, yang yang yang yang benerin yang benerin di bawah tadi siapa? Bang, Lu lu nggak lihat selain kita berdua apa? Gak lihat sih. Gue nggak lihat gua Gue kan lagi ngatur reaktor. Terus? Udah ada kan melayat si kuning Lagi ramean ya? nggak tahu Pas selesai Pas selesai Pas selesai Apa? Ngancur Kulitre reaktor ah. Ih udah ada melayat si kuning Terus ada si merah Si merah apa selesain yang dibawa kan? Iya bang Maybe pas Pas kita berdua selesai Ah Gua ungu, gua ungu, gua ungu. Gua nggak lihat siapa siapa sih? Si? Gue juga nggak lihat siapa, siapa siapa bang. Mungkin masuk ventilasi Apa ya? Ini? Ini di bawah aja. situ ada ventilasi. Skip dulu dulu aja, anti, dulu. anti anti anti cerut anti di mana tadi? Ah, dia cacu. Anti cerut uang um, anti crot. <tuh> Elektrika. Elektrika. Elektrika. Oh, enggak. Aku enggak. Aku enggak tahu skip skip aja skip aja. Skip, skip. siapa yang dulu. ini Terus yang ada. Gua nggak tahu cuk, orangnya yang mana? Gua nggak tau. kita kan masuk ke elektrikal. sini ada si merah, gua curiga sama si merah. Dia yang benerin apa? Yang jelas merah keluar dari usaha si merah, di elektrikal akan bonek energi energi energi wah banyak orang tuh telah ke sana gua jam tiga sama anti -kotir. Admin, aduh, ini enggak bisa nah, tuh. Hai, so, kalau anjir. Ijo, ijo Tua Lu ngapain ngikutin, gua mulu? Emang nggak ada taks diselesain ya? <tuk <tuk <tuk gua, gua, gua fiksi, gua fiksi Ijo-Ijo Tua Dari, dari, dari reaktor, dari reaktor gua ke atas Dia ngikutin, gua ke bawah dia ngikutin Gua ke Midway, dia ngikutin, gua ke Cafe tiri kafetaria, dia ngikutin Anti muda anti cerut, anti cerut terus, F terus F terus kafetaria, dia <laughs> ngikutin ke admin lagi ngikutin, terus lampunya mati Gu gua langsung ke elektrik enggak gini-gini, ngapain lu ngikutin gua? Engga. gua Engga, ngikutin lu enggak, Engga, enggak, Engga, enggak enggak enggak enggak enggak jadi fiksi siapa nih siapa-siapa enggak enggak gua gua Gua anti cerut gua anti cerut yakin deh yakin bukan bukan bukan bukan bukan Manara bukan Manara anti cerut ya benar Bang kan gua tadi tak tahu banget banget banget banget kalau gua anti gua yakin. Abis dulu nih. Enggak gini oh, gini, imposternya enggak. lagi dua, imposternya lagi dua imposter harus bong nyawa nih. Imposternya kan. lagi dua. Gini gini gua gini. Simeroco. Kita kita gini gini. Enggak gini gini gini gini. Kita kita poti anti cerot terus ngikutin gua selesaiin tax. Gimana? Ya... ikutin gua, ngikutin gua si Ungu. Ikutin gua. Lihat, lihat, Eh, eh ada suaranya. Apakah materi jawab? Belum. Belum. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Bang, masih satu. Gua ketemu mayat di weapon, gua masih the killer. Si biru di mana? Gua lagi di security. Hmm. Yang ketemu hmm. tadi sama. Tadi gua ngeliat di... si si Kapteye lewat sih. Gue tadi bareng sama si merah. Sama gua di si security umur. gua. Gue ketemu tadi sama si merah sama di ungu buat tadi Menang. boleh join enggak dikit-dikit ya, lagi main, lagi main. Oh, udah udah mau <laughs> ada iklan keten enggak nggak boleh, bang boleh-boleh bentar-bentar gini aja, gini, oh, aja gini aja gini aja gua gua ngikutin kalian aja ya gua gua enggak tahu siapa pembunuhnya gini nah, ini Tadi yang, yang bareng kita yang bareng tadi sama gue. Eh merah sama ungu. Ini biru, biru ke siapa? siapa, Ini biru ngepot siapa, woi? Gue lagi gua, biru gua siapa? aja sih ini. Ngepot siapa, Biru pot siapa, biru? Itu. Biru pot siapa tuh? Ini self report ini eh gini gini si Mira si si si si, si Mira lihat gue meskin loh ya bang iya ya gue tahu terus antara lu tapi yang sendirian yang yang sendirian yang abu-abu ini terus lu foto siapa hitam lu lu alasan apa ngumpet gue yang barengan tadi Isha, ini ungu sama merah firasat siapa ini dari tadi siapa <laughs> yang udah dari tadi tim bosor gua tadi shoot si rubiyo ya udah buat aja itu. yang firasat otomatis yang yang yang firasat aja buat terserah gua ikut aja dong kita tinggal tadi kelihatan kalau udah kalau menurut merah gimana? Kalau gua sih ini self report wajib. nih. Kalau ungu? Gua nggak tahu, gua kalo, masih merah tadi. Kalau gua ungu sama merah berduaan oh. jadi si hitam sendirian lah di gua lihat di CCTV. Si hitam dari si di merah di sama wajib. si unguan. Ya udah pot aja, pot aja siapa yang mau di pot pot aja. Oh. Hitam. jadi tanya si hitam nih gua vote ungu ungu aman bang berarti hitam oh, ini hitam hitam makanya tanya dulu siapa jangan asal-asal vote lah kan itu lagi ordernya tete yuk bareng yuk bareng bareng. bareng bareng bareng bareng bareng bareng barang barang barang barang barang barang barang barang bangsa Baik, masuk, Itu anjir dibunuh di muka gua dong tai si hitam eh yang biru kalau udah mati jangan langsung suara gitu dong iya iya jangan, kan gitu kan jangan gitu Bira. langsung Bira. Jangan gitu anjir <laughs> udah ya udah ya udah si hitam potir sendiri dah Cepat cuk si hitam potir sendiri ya udah potir sendiri enggak ada-ada ini permainan bah ya udah potir sendiri Bira. Yaudah, Bira. Wow. I, di skip dong, jangan biru oh, dong, oh, no, next next, next. next game next game dong, game biru dong, jangan